Oke, kita mulai Kita mencari mobil Mana nah yang terbang Eh, itu ada mobil Tayu, eh bukan Lani, temannya Tayu. Bannya tinggal satu Ya, atapnya tidak ada Eh, bannya enggak ada Tiga, teman-teman kita bawa aja dulu ya teman-teman yuk kita cari yang lain yuk atau ada itu ada mobil terbengkalai lagi teman-teman berapa apa ini ya oh ini mobil pusok oh ban depannya udah nggak ada gimana mau jalan oh ini mobilnya bisa dinaikin teman-teman di bawahnya ada pasir. aduh, sebentar mobil lainnya kita taruh di sini ya. yuk jalan lagi yuk teman-teman. kita terbalik kita cari lagi. mana tahu ada mainan yang terbengkalai lagi oleh pemiliknya nih. eh, itu sepeda roda tiga. aduh, udah ada tanaman liar nih. ada air. Hmm, eh mobilan lagi nih banyak tidak ada tidak ya, bisa dipakai Oh, uh, di bawah joknya nih di bawah joknya eh ada air juga Oh uh, ya, tempat nyamuk ya teman-teman nih -teman ya. Hmm, kalau bisa dibersihnya dibuang biar enggak ada nyamuk ya teman-teman yuk kita jalan-jalan lagi ya mana tau aja nih ada mobil oh rapi rumputnya teman-teman bagus nih mana lagi ya ayo teman-teman tahu nggak nih kita ada motor merah itu apa ya ini, ini, ini, ini tinggal pemiliknya lagi teman-teman waduh jatuh lagi oh sepeda roda tiga juga cuma yang kecil dan nggak ada bangkunya harus cincin harus ini ya Oh setangnya nggak ada ya udah tinggalin lah di situ yuk jalan lagi teman-teman ya Mana nih hmm. eh itu sepeda ini iya nih ini sepeda roda 3 hmm, masih bisa pakai nih cuma karinya udah nggak ada teman-teman ya biarin aja lah yuk, yuk. cari lagi yuk jalan yuk teman-teman ini apa nih? oh ini tempat roda bayi ya roda balita masih layak pakai nih cuma kotor aja nih teman-teman. tuh kan? Tuh, tuh, masih bagus teman-teman. oh -teman. ya nggak bisa dipikir diprawat ya teman teman ya